ini kalau orang syariat misalnya, orang syariat itu kalau ada orang mati, misalnya kalau ruhkin mati, ini aku kan muni innalillah inai inna derusiun saya kira ruhkinisme mata, mata itu balik nih penge, itu corong mukhakikat kan salah besar. Orang mati itu udah ada, cara ilmu hakikat dan orang mati itu udah, udah. Roh ini tersiksa di alam fisik, jadi ruhkin ruhkin ini tersiksa nih alam fisik, karena ketemu nih jasadeh, ruhkin tersiksa di. Ini. Ah, kula mangane kudu kerja kiring Jepang terus sik roti. Ate roti mbo terteksa. Misale Kyai ape mangane dadak kudu pidato rong jam barung terus sik dak roi napa? Terteksa, terteksa, terteksa. Merko rong ra buta mangertah gara-gara melok fisik. Paham ya Lho, iki tenan. Nyal muk ki mawari ngeten. Lah kula dosen. Zaman beco lho de guru wah rasane nggih. Artinya waras secara akademi karena ada referensi, ada mahradzik, waras secara hakikat. Aku mau merasakan ilmu hakikat. Artinya saya juga ngalami ilmu hakikat. Ini ngetikani sekarang dihikam, orang ratu mukha syafah harus ada di ulama. Entah sekian detik ulama itu harus pernah muka Biar merasakan ilmu aja. Tapi ilmu hakikat itu bisa di logika, kan? sebelum sampai sampe secara musyahadah. Paling nggak bisa sampai secara logika. Manusia itu mulai Nabi Adam sampai sekarang itu kan punya roh. Dan roh itu tidak makhluk. Dia roh itu tidak makhluk. Ketika roh itu diletakkan di jasad, dia itu tersiksa. Karena ketika dia ke jasad fisik, namanya mengalami keterpisahan dengan yang abadi. Dia ini, ini jasad fisik, tersiksa. Karena dia harus di alam yang kasat masa, alam multi ini. Tersiksa. Ketika dia tersiksa, semelok rohin. Akhirnya pemangani kagela, akhirnya lesu mangan. Pacol gak butuh mangan, perlu dicatat rohin gak butuh ini orang gunung kitul barang ini orang rabi paham ini orang butuh-butuh sinta orang butuh pekatan orang butuh macam-macam paham tapi karena dia nemplek jasad sing buto makan butuh rabi butuh wedoan macam-macam akhirnya roh tersiksa suatu saat kalau roh ini dalam bahasa manusia mati ini dalam bahasa manusia mati ini kakekatnya roh itu tidak mati dia kembali ke habitatnya ini disebut inna kita ini dari awal ya dengan Allah Wa inna ilaihi juga kemudian nanti kita pasti kembali ke Allah Dan itu ini betul oleh orang wah jadi wujud Jadi kalau roh itu ya tidak ada mati Terus sekarang itu kembali Kembali karena sudah lama mengalami keterpisahan Mergumelok fisik-fisik Dan ono kerja ada sinan Ada rumah proposa Lalu roh itu Paham itu Kita di roh itu mau melok roh ya terseksa Tahu rabu Ya rabu tamu proposa Itu terseksa Makanya dalam cerita-cerita Jalaluddin Rumi yang otentik di kitab-kitab begitu, ketika beliau mau meninggal muridnya dona dari Jalaluddin Rumi, kamu jangan nangisi saya, saya ini mau pesta, saya ini mau pesta perkawinan Kamu tidak merasakan penyesalan saya, saya ini lama menyesal karena harus hidup bersama kamu, terus saya ini tersiksa karena mengalami alam yang rusak, yang panas, alam yang panas, harusnya harus saya itu di alam abadi bukan di sini. Maka jangan tangisi kematian saya, kematian saya adalah kembali roh ke habitatnya. Semenjak itu kematian dianggap malam perkawinan, karena nyarno kembali. Walhasil menggunakan seorang ilmu tasawwub bahasa Arab, jenenge wujud, kena jowo yuk Jawa Solo ke Adhanu, jenisnya manunggaling kauloh. <tuh> Mereka seorang rawan menguruhkan, maka ini terang <tuh> Jadi, batuk mesti kayak gue bujuk-jujuk, gue coba nih. jadi sebenernya selalu nolur coro-coro, coro-coro teori ini Jadi rugi, gue. Bukan, sudah ada ya, gendong ya. Pak Kali, coba mantan preman, jadi debat terus, gue udah ngono, beneran, apa tadi gue? Nah, debat yang lain, itu premane kumak. Ya, sama preman, jadi debat ilmi mudahku model Ali Joko yang salah bisa sih jadi Umar gengotan soal Umar soal batok nih sih debat atau milih tak patenannya ya Rasulullah kiai saudara ilmiah mantar preman pasar ukat sesi sahabat top debat dan mate materi ini wanton cerita Wong Yahudi jalur keputusan Nabi karena mengkis di putusan Nabi cek mamang tidak tenang keputusan nengon dalam sengketa sengketa Junjawi dari aku tak kok ya Ali Ya Ali, aku mau soal dengan Nabi Muhammad, jika ada keputusan, tapi mau. Coba apa itu? Sampai Ali jika ada keputusan, persiskan di Nabi. Jadi, memang ada Umar. Takak Umar, aku mau dengan Muhammad, dengan Ali, jika ada keputusan, kok mau. Coba apa itu? Ya, urusan itu. Entah ini. Entah ini, melebut. Gua tak, uang diputus Nabi Muhammad. Gua tak, mati. Gak, mereka mantan namo. Joroh hey, e, mantan intelektual atau intelektual kan jawa ajar nggak uji gak percaya nabi. Ya, kan barangnya jorah alis tuh Kak Gak percaya kan deh. Ramen jorah alis kan deh. Luar apa apa teh nih. Jawa ajar nggak uji gak percaya nabi. Gak percaya orang itu ya uji muslim tuh. Alis itu kusur. Lari kusur habib dobi tentang alis jangan ngoten mata ingot. Nasi peyopo. Ali itu ilmuwan yang jadi presiden, gak sukses. Ini rugi, Gus Dur. Warga NIMBING, gak negeruh pinter, UMBIN, Petra sukses, uang pinter, gampang Maklumi. Lah misalnya kayaknya jadi kayak uang pinter. Pak Yayu, santri ini pacar, ya. Maksudnya, jangan ada kerja Wah, remuk, rumput. Terima kasih. Terima kasih. Adik, di final dinas, Ibu Syahwat, Minan. Iya, bosnya ketemu pelacur. Nanti. <tuk> Faham, ya. Rumput, tau? Mengandung segumen, begitu teman menemani segumen. Saya ingin biasa, saya tidak cari hati, tidak izin. Saya ingin pacaran tersinggung, santri nakal tersinggung. Saya ingin orang-orang apa? guru-guru urusan ilmu, saya hakikat, sehingga kayak Siti Jenar, cara pandang Siti Jenar Saya masuk ke sini. pemikiran para santrinya sini. Saya agung ke sini. Saya ageng ke siapa? Masuk betul karena masuk mereka betapa tidak ada artinya fisik ini nah, kalau semua fisik ini tidak ada artinya, kemudian yang ada artinya itu roh, perjalanan apa perjalanan roh, sehingga diartikan inna lillah wa inna ilaihi roji'un inna wa nusuki wa mahyaya wa mahmatiku lillah nah kemudian sekarang saya tak tanya, misalnya ini latihan ilmu khakekat wa mahyaya lan penguripan, ingsun kalau ingsun artinya fisik atau jasad Itu keliru besar karena jasad tidak pernah hidup Yang hidup itu roh Paham ya Sekarang artinya wama mati itu apa Kematian ingsun Kalau roh itu tidak pernah mati berarti kematian roh adalah Keterpisahan dengan yang agung atau yang Ada. Dan semuanya itu lilah Hirobil Alam. Sehingga mereka mengatakan Kematian itu satu pesta benar katus Bilal ditampoki ya Bilal ketika murid-muridnya nangis rugape mati ya Bilal ge senang aja Hodan nalpal akibah Muhammad dan Waqisbah gak ya, mau mati malah seneng kok ketemu kekasihku Sebab itu kematian tidak pernah jadi problem bagi mereka sing saleh sing menembus ilmu hakikah Tapi ilmu hakikat kayak ini itu yang diyakini Siti Jenar diyakini jalan Rumi diyakini para wali-wali wahdatul wujud dulu Syekh Hussein Tinten al -Hal. Hal -hal -hal. itu kemudian melahirkan prahara syariat prahara apa? syariat sebab itu wali songo, oke si jenar benar dalam filosofinya, nah. tapi harus dibunuh, karena menjadi prahara syariat sama dengan yang dikatakan nabi itu benar, tapi menjadi prahara syariat, akhirnya disomasi oleh Umar Rodiawahu jadi sebetulnya sama, pola-pola ceritanya sama intinya sebuah ilmu hakikat harus dikawal nopo saya, saya, balik, contoh paling gampang paling gampang, saya, pisang, saya, saya, saya, saya, saya, saya, gedang dari awal gedang kulit, awal saya, gedang paham saya, gedang. Paham saya, Meskipun saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, saya, bosok, saya, saya, pisang Terus pentingnya syariat lagi begini, gitu. malah penting pentingnya wali-wali syariat yang biter katusunan butul, katusunan guna. Nanti kan tidak ada syariat itu dojo pun musti rusak. itu paling gampang masalah pornografi, porno aksi Jadi jenar dia mau ngimu ini, yu, gue yu, ngakang-akang deh. Dari pangeran esbirso, kenapa kelambinan pangeran rawa rawa temtora ya rawa rawa sakelabinan, mengerana <tuh, tuh, tuh, tuh>, guna nih. Kalau yang paling penting tuh nazaruh, kenapa kelambinan barang, mengkelambinan rawa pangeran tetap. Si, si perso, Nah, nih si senaruh nak mulang ya coba kambingan nanti ini udah apa? Tinya ada nampes senan punah. Naku is percaya kambingan baru wara usah nabo, kambingan. Tetapi teori rasa kambingan itu jinggo tenan melainin apa jodoh bisa aliran sesat ciri utama. Kira kambingan tenan, baru betul ini nanti cerita, ini pentingnya ngaji ya dan ngerti, variasi riwayat kemudian kita orang syariat harus kayak apa kemudian kenapa menjadi aliran wasdetil wujud nah terus kita-kita ini ya, kita-kita ini kan orang syariat emang kelemahan yang syariat itu ada kok, sampean-sampean siji mesti rakramat kemudian mereka ada di2 yang bingung orang syariat ini apa? dineg bujo, dineg tonggok dineg pengaruhnya menurun orang syariat itu banyak kriminal tauhidnya itu memang jelas malah ini ketemu kiai ketemu ketemu ketemu ketemu ketemu setengah jahat kemudian mereka bisa ngebak hati ini jadi ini meriak yang ketemu shalat keramat padahal ngambungan uang Sungguh so, ketemu shalat 4 waktu kok keramat kalau ngapain buah utang-tangga ini keramat apa ini sehingga so, ada ngawar ngawur suang, -suang pirang Meriang, oleh syariat ngadepi uang hakikat apa makanya no. juga gaman jadi syariat ini bahaya Nah, aku mau dengar jadi sampai ketiung sehari asing rakyat bahaya sekali itu bagi perjalanan agar aku sering ketemu ke yang terkenal keramat terkenal terkenal keramat di si jua dukti yang hakikat si tantang koncah-koncah kelawan ini tantang aku tetep rawak ini kok mikir deh. karena orang yang sama samar ke jalur hakikat tetep punya alamat tetep konten simak di uji minasari cara pandangnya mesti sama Kalo nanti ketemu murid gaya, yang ikut aliran Siti Jenar Dia ada sholat ada apa hidup di satu tempat gitu Padahal dia bisa baca, gaya. dulu pernah menduk di Mekah, pernah di Irak Ya meretakkan para kiai Kemudian sebagian mereka minta saya suruh ketemu Ya walahasil gula ketemu pertama ya. Jadi harus bahwa Tapi ketemu raksin aku itu berata arah nih muka Sabah Gak biasa mau Kalo Allah gak kenal jenengan kan gaya, kenal Dari tinggi dulu gak biasa mau Lalu pernah ngajari ajaran ya, dari lekus ini mau mati, dari lekus kus kau ribut. Jawaban beladrasnya, sambal ini saya mau menghakikan mengenai ini mati barang. mati bisa ikhku, selok sangkendai ini bisa ikhku, mati bisa ibu kan terus sama semua, sama semua. Tadi makanya itu tadi kula baleni Logika hakikat itu begitu, ya. Roh itu ditiupkan oleh Tuhan ke kita. Kemudian roh karena ikut alam fisik, alam jasad roh ngalami yang kita alami. deh Ketika roh ngalami yang kita alami, dia tersiksa. Lah ketika roh sudah terpisah dari jasad yang mengekang, yang memenjara ini, dia senang terus kembali ke Tuhan, Ini disebut innalillahi wa inna Lah jasad ini kemudian menurut al gak enggak ada gunanya sama sekali, total Bilang di telantana Lah kalau begitu jasad ini nambung gua gula gulan Gusti batuk wulot aku susul tangan gulun Di buktinya tangan nomor 10 noh Batuk nomor 10 Mulai dari cincin situ cincin Hanya wali butuh kayak kali yang punya ajaran butuh begitu Malah rasukan Mulai Sunan Kalijogo semangat Tahun mata ini bertobat Omongan yang gelos-gelosin di tapi yang nggak disadari Siti Jendara yaitu tadi. Inti dari ilmu hakikat itu tunduk sama kersane Tuhan. Kalau sudah tunduk pada kersane Tuhan. Kalau kersane Tuhan, roh kita harus di jasad. Dan wujud jasad kita ini juga karena kehendak Tuhan. Kenapa yang wujudnya jasad yang karena kehendak Tuhan engkau engkari, Sementara wujudnya roh enggak kamu engkari? kari. Toh wujudnya jasad ya bihiro tadilah wabi masyadilah. Wujudnya roh ya wujud masih masyiatilah wabi roh. Harusnya fungsi jasad juga harus kamu akui toh Siti Jenar. Wong sekarang kita punya jasad ya bukan karena kita, karena Gedak. Kenapa kamu ingkari? Berarti kamu mengingkari Gedak. Meneng Siti Jenar. Makanya hakikat yang pertama saya itu pasti khayal. Lah Siti Jenar tuh hakikatnya baru yang sampai khayal itu. Sehingga dia tersesat. tersesat. Sebetulnya kalau sudah hakikat beneran itu tidak perlu khayal begitu. Artinya yang berkhayal jasa kita senjata ini tetap yawaya, wujudnya karena kehendak Allah juga kita harus terima apapun kekurangannya apapun kenaifannya ironisnya harus kita terima ini sebagai bentuk penerimaan kita pada masih adil masih adil begitu juga keadaan roh kita sebagai penerimaan atas masih adil meskipun ada teori-teori Ruh yang lebih valid lebih valid misalnya begini. Kak Nabi di suatu saat, ininya terputus karena perang Uhud. Itu Kak Jinabi, dia dolanan, dia dolanan 3G menu. jari-jemari ini nabi putus. Jadi dolanan. Jadi Nabi sendiri, kadang sering ajarkan ilmu hakikat, <muklasik> hal lagi ilah usup pun ut minyak. Wafi, sapi, ilah, himalafi. Begor, atribu fisik, bentuk fisik, jari-jemari. Seng, ditetir berjarak. Tapi nak kue kue di sabdillilah, kue kue balik ini gak bisa ya. temer. kenapa para sahabat itu ketika dicincang, ketika putus tangannya, putus kakinya, apa yang usul ke ilmu hakikat itu malah seneng, karena jasad kita ini kan ilah sabilillah menuju jalan tuhan. Sekali dia sudah terluka, sabdillah itu sudah menemukan formatnya, atau teori tino sudah menemukan formatnya. Paham gitu? Kurang kok ya Allah itu berarti goblok, benar nggak loh? apa? Jadi, makanya Nabi ngerti yaitu sudah. Itu sudah ketemu formatnya. Ketika rohnya para syuhadak nanti kembali ke Tuhan, ya ketemu formatnya lagi. Itu disebut, Wala, atapul, lima lulimah yukta'lubi sabi'lillahi. Dia ada mati, sesuai formasi awal. Yaitu roh kembali ke Tuhan, dan jasad ikut mengawal. Beliau itu Nabi kadangnya pakai ilmu hakikat-hakikat begitu. Melalui kalau balik matur, kalau nunggis mulai umur selawet tahun aku ngasih ini kayak ada penyakit dan ekstrim penyakit saya sampai saat ini aku mau ngobat gak lebih 50% karena saya tetap berpikir misalnya cara syariat kan berubah tapi cara hakikat apa betul keberadaan saya di alam ini penting sehingga aku kepengen murid tak bila-bila nih ngantean atusan juta jangan-jangan penting mati kutimbang muridku lana ngonol apa tak bila-bila nih ngantean atusan juta jadi misalnya kita berobat ya mau, ya seharian Nabi nih. Nabi kan berobat ya berobat. Pokoknya kita Islam kan sini mau gerudah-geruduh, kadang Sekali kamu mengamati dengan sisi hakikat. Lalu ya, coba sekarang saman pikir, coba sekarang gak pakai logika hakikat, pakai logika syariat atas ya. Saya ini misalnya asetnya sepuluh juta, misalnya. Nggak, saya punya aset sepuluh juta. Tapi misalnya aku rugi nawar atau dipengaruhi atau di masa depan, sama soalnya aku kan misalnya taruh teori di masa... Misalnya, Pulau Ruhin, ini nih, di duit 10 juta aset. Tujuan saya sembuhkan supaya aku iso sembuh sehat, engkau iso kerja untuk anak. Tapi karena saya sakit nanti, operasi tidak 10 juta. Operasi tidak 10 juta. Wong aku repair sama iso So Marisiana. Apa kemarin ada 10 juta, tak ada gue berbatu. malah jelas lah iso Marisik anak nak nguruk penting matiku ya di sepuluh juta karwan itu diwaris langsung sementara nak aku mari dibiayai sepuluh juta rompeti mari. sepuluh juta kemudian artinya tidak ada jaminan kalau berobat itu secara visi ke depan lebih baik soalnya malah nanti anu donyo nggak jelas akibat positifnya misalnya tetap lumpuh duwe teori lo bapak artinya apa Teori hakikat tetap lebih benar bahwa hidup itu tidak ada artinya. Semua itu tidak ada artinya, berubah tanpa berubah semuanya tidak ada artinya. artinya. Teori logisnya gini: sehingga kalau kita tengah tengah aja tengah-tengah, gadis kulon misalnya lorong yang berubah, Gusti separuh golongan melakukan syariat, tapi sebagai pulau lama mahkamah, separuh golongan melakukan di Jadi, pulau tetap buat negara, buat status tapi orang Arab berubah dua puluh tiga tapi memang faktanya itu begitu. Seorang kajian nabi, kacang kajian nabi berobat. Kacang kajian nabi ini kini tercincang juga guyon. Wah, lelaki, ilak, usku, urut, ujungnya, figurabot, 30, kamera, mail. Nah, bukti bahwa jasadnya itu begitu tidak penting. Kalau yang saya tahan saja, kalau saya tahan saja, mengandung wah hiu, bendol, Kalau teori sini benar tuh benar, teori jalal rumi itu benar. Benar teorinya oleh ya, orang-orang sholatil, biasanya, meskipun orang-orang itu sholatil. Benar, jalan-alalis itu roh. Ketika Sayyid Hamzah dinyatakan mati oleh manusia, oleh hukum manusia dinyatakan mati karena dia sudah tidak bergerak. Dalam teori hakikat yang rohnya Said Hamzah sudah dihoasilit ulir dan gunturin, rohnya sudah diambil Tuhan, tidak mati. Paham ya? ketika rohnya Sayyid Hamzah sudah diambil jasad ini sudah tidak punya rasa. Sekarang secara syariat kasat mata kita tahu wong jasad tidak diinfus, saya di sayat-sayat, dioperasi orang pro. Orak rosso. apa mana saya kiruke western? Bisa. Bisa. Lelejaasa tuh gampangnya. Di, nope, dioperasi di saja, di terus tidak kerasa. Apalagi rohnya sudah diambil. Nah saya bayangkan Ketika sayat wasi, sayat hamzah itu sudah di atas, nunggu berobro dulu wasi rombong biru. Rombong kok baca ijabus. Ketika jasad benar-benar tidak penting, kemudian jasadnya saya hamzah kan dicincang oleh wasi. Ketika rohnya sudah diambil kan Hamzah nggak merasakan. Berarti saya Hamzah guyu-guyu wah, wasi cebintu nih gabus itu cinjang, <laughs> paham gak? Lo nih ketemu. Artinya ketika pandangan manusia iba kepada Said Hamzah karena dicincang, dimutilasi oleh wasi, wasi tidak ngalami pak sinder, saya Hamzah tidak ngalami apa apa karena rohnya sudah bersama Tuhan dan nisa wae Said Hamzah malah guyu-guyu wasi, ya gabus di tidak Nah, mirip Makanya, gai, dalam hal ini itu Dalam teori roh itu sebetulnya Siti Jenar tidak sesat dalam teori roh Tapi jangan katakan tuh penemuannya Siti Jenar Siti Jenar itu terlambat Sebelum itu ada kusen al -Hallah. Sebelum itu ada Jalaluddin Rumi Sebelum itu juga ada sahabat, ada Nabi Cuma cara aplikasinya Siti Jenar Melenceng, jadi jangan katakan kok Ka Kampus-kampus, itu berdapat Siti Jenar Itu malah goblok meneng, Siti Jenar itu bisa anot Bagaimana, Bisa anot Nah teori yang sama terjadi pada Yesus Kristus ketika Yesus misalnya secara lahir dicincang dimutilasi diapakan oleh orang Yahudi sebetulnya rohnya dia sudah bersama Tuhan kembali ke Tuhan Bapa Nacara Kristen Nacara Islam ya bale ini pengeran Andekan itu iya itu ada masalah karena hakikatnya dia tidak dicincang tidak dibu gitu. Adikannya ya, tentu menurut Islam yang dibully Yudas satu siapa itu yang yang masuk piala. Tapi sama sebenarnya teorinya sama. Kalaupun tidak ada masalah. Oke kalau misalnya Nabi Isa karena ada kontroversi menyangkut dia atau Yudas. Sekarang yang Zakaria dan ya, ya Zakaria dia itu ditinjang betul, orang Yahudi, Matinya dimutilasi. Tapi dia tidak apa-apa. Karena ketika beliau ditinjang, rohnya sudah di. -ambil. Ini rumah nontonan sih. Ini kan orang mati paham kan? maksudnya ini gue pelajari nak mati itu tidak problem. ini kalau urut urut berhenti itu. <laughs> nah ini bersamaan paham ya. Kaitan dari lailwo ini nanti semuanya sama kaitan sama apa? Lailailwo ini nanti ujungnya sama dengan lailailwo. So, Fikir juga seterusnya. Misalnya Yahya kalian cinta, ya, Zakaria. Nah ketika Tuhan ditanya jadi ini alam malakut, pengiran ditanya ya Allah Yahya dan Zakaria itu kan haba pilihan engkau, ketika dicincang kok jangan biarkan, endi Yahya Zakaria dicincang aku ibu ragu oblek dari pengirahan sederhana dicincang jasatnya di rukanya tak dihubung, jadi dekne ora orang begitu juga ini tafsir-tafsir, kalian lihat Wamaryama Sayyidah Maryam yang istrinya itu kan dia iman sama Nabi Musa Asia, Asia Imroati nopo, yeah. itu kan dihukum oleh Feron. Ketika mau ditumpaki nopo batu besar, itu Allah ketika di pengiran, ya malaikat mauti cepat ambil rohnya sebelum dihujami batu besar. Terus rohnya diambil sebab itu dalam hukum Tuhan, Tuhan itu tidak merasa bahwa Tuhan membiarkan Asia, membiarkan Hamzah, membiarkan Yahya, membiarkan Zakaria. Dalam hukum Tuhan semua orang ini roh-roh terhormat. Akhirnya nek nah teori iki sing nyingca, malah goblok wong gabus kok dibanjur. Nah, teori iki malah berbalik sing goblok sing Tapi. Si no, kita bisa menkiaskan saja orang dibiuh di sayang-sayang tidak kerosok kalau apa anak rohnya benar-benar tercabut terpisah perasaannya tidak ingin ini sudah disebut, walaah takulu lima yukta lu bisa pilih lain apa? nah kemudian roh ini kemana? roh nah, itu sudah menyatu dengan kalimat Tauhid mesti roh itu bersaksi lah, ilah ilah Lalu nah, ini disebut Ning alam roh. Ketika allah tanya alas mesti kalu bala. Mesti mereka jawabnya Karena alam roh tentu lebih mudah bersaksi akan keberadaan dan keeksistensi Tuhan allah subhanahu wa taala. Paham gini? Nah ketika kalimat atau taqid sudah menyatu kayak begini itu mesti kalimat tauhid sing mesti langsung untuk suar kalau dimaksud nabi mustaikinan dia kolbu mukhlison dia kolbu hati itu kolbu kan nggak bisa kamu artikan jantung atau liver kayak teori modern sekarang misalnya kalbu itu apa jadi dia kalbu itu jantung nah kalau bedo liver lana liver apa kapitalnya gue akal akalannya berdoa paham ya bahasa kolbun fikrun akun itu sesuatu yang mis misteri lalu nah, roh ini kemudian dengan kalimat Tauhid tidak menyatu disebut muhlison biha kalbu ada tingkat kemurnian hubungan roh dengan kalimat Tauhid Jadi nah, kalau begitu pasti tidak moral karena tidak mungkin kalimat Tauhid, kok di dinerah. Nah, ini ngomong masalah-masalah hakikat. Uang sih nggak tahu petualangan kakekat, momen yang sering bingung bekas duit bayar kredit utang jatuh orang Kamu lo mikir, utang kamu seneng tak mikir dulu, dulu. Seng mahasiswa sok mikir main pacaran, seng santri-santri sok mikir kakekat tapi be utang be kredit. Mana anut kulon mawon? Kulon rapat di dibubur tanjunya rado original lah. Kalau kulon barang rado original, ane tingkat tingkat eropnya dari dunia sudah sudah bagus maksudnya, bukan buatan parah lah. Enggak, kulon cari uang dipengaruh pengaruh hierark. Dari uang kula ngalem ora roh mati rosong Jadi paham, wong kula iki kan Sebab itu ini penggeran kuluse in halikun billah Nah selain roh itu se, Sementara roh sendiri oleh bahasa Tuhan Tidak pernah dikatakan se. disebut ya, kulir ruhu amri. Makanya Imam Mujali ngentikan sangat bodoh orang menyamakan roh dengan roh. Itu tidak falku tapi amru dan dalam tradisi Tuhan kholku dengan amru itu beda ini disebut ala lahil kholku wal amru jadi kholku itu jasad amru, roh ala ini ngolawi tetap di Allah, al tapi kholku, penciptaan dan itu terkait jasad wal amru roh, karena kulir rohu, gak min kholki roki tapi min amri kalau sudah amru itu manusia siapapun gak bisa memahami yang namanya no, boh, amru Bukannya pulau Nati ditanggulti. Bagaimana pulau Usukor? Banyak pulau ulama yang roda ngawur lah. Banyak pulau mantap di nabi. Mereka yang paham gajian nabi zaman akhir termasuk pulau, jelas termasuk pulau. Pulau tangen ngenen. Pulau kan sering muncul abuya di dasbistomi. Ketika petualangan yang alam malakut ning langit bulanan. Tangen ngenen itu. Panjenengan alam roh mungkin sedang. Katus gajian nabi. Islamik roh. Nanti ketemu nabi Musa, nabi Ibrahim, nabi. Sama enggak ada masalah kalau alam roh sekarang pun siapa saja yang muka siapa bisa ketemu Nabi Muhammad, Nabi Isa Nabi... karena alam roh tidak ada batas tidak ada batas waktu, tidak ada batas apa-apa sudah melintasi ruang dan waktu alam fisik kalau rujan buji di lo, alam fisik ku gampang kalau gue, alam fisik paham ya? alam roh itu mau melintasi batas ruang dan nah itu ada penyair dari India dia iman dari Nabi Muhammad, perkara ini sederhana Nabi Idris itu ya, Nabi, tapi rumah wong uang egois. Menggantung cerita-cerita kan Nabi Idris itu kepengen orang Parang bebengiran di dono rokok ampun ampun dono swargo. Perjanjian bebengiran ini cerita loh tentang kitab-kitab punon. Saratnya sih tak Idris dia itu janji glemula uang itu lanan wisah, wisata. Enggak gusti, wow, jadi wisata, wisata. wisata gak mulai terus dia yoke orang ayai bersewaktu tinggal mesti ini kaya sebenan mati tercebur karena ini wisata tapi di tapi kayak kudus semula ya kalau hasil yang cerita jadi Nabi Isri mengakali pangeran sandalnya dikalki itu jadi kalau naki-naki politik bodoh itu ya biasa, orang Nabi itu bodoh di pangeran jadi ini cerita dengan kitab ya maksudnya Dia kalau orang suka orang ada mikir ngono, mikir dunia ada mikir ngono barangnya nggak ya malah hasil akhirnya bareng wistitok no terus cek beli gulok bareng wis semua, gue enak cupo di cupo juga ketemu terus saya wargo sandal jubur suargo nanti direng tuh nabi nanti ini suargo, bisa boleh Wah udah hari Yo udah tinggal nih kon. Wong Sufi Songko India nabi Idris wurung nabi nabi tenan jadi nabi Muhammad. Tangan nangin paling bener nabi Muhammad orang kuno kulau mati tangan nangin mas. Pulau lu mau mau pulau pulau banyak misalnya Salib pulau takwa Malaikat jibril. Hah kagumin makum makum. Semut ibu jibril. Yo makum makum nih langit bisa. Terus kalau misalnya ning langit. Karena ngerti alam aja ibu malah pun saling ngelangit, non pemanen indah misalnya sudah berjat, bagus, secara mah, besar, pokoknya semuanya indah. Ya, semuanya indah kan, gara-gara aku biasa roh roh kan, roh mustafa, roh wong raja jila jilaj, iki Kemudian, nungkono wonge guan, terganteng, ganteng itu tidak dari ayu-ayu, tentu aku ngagap kono lebih indah, tapi dari seka ya. Tapi, nggak diwali, nganggo teori, iro tua. Ganteng -ganteng. Wajar. Wajar. Sini, Nang dunia, uang negara itu ganteng-ganteng, gemocotas dewa jernah ini semua orang dewa jernah, sini orang bingung, nandunya gua orang bingung, orang dek gue kadang segugu ya, antik juga ciptaannya. Artinya gua mau posisiku nenggono yang alam langit, pelaku-pelaku yang bumi ya seneng, mereka dianggap pelaku. Melani Nabi Muhammad ketika neng alam pelaku ceritaku, aku roh aja ibi mulki, roh aja, aku roh terus, zaman yang bumi ya roh, zaman yang langit, karena misalnya malaikat terguni langit itu diaget prestasi dari melaku-melaku roh kue-kue artinya bagi mereka sing daerah mlaku roh alam malakut ya roh kue-kue ini ini ini alam itu padha bagi wong sening tuh si daerah ini melaku, -melaku alam malaku, tapi kesimpulannya akan sama engkau ku dulu alam malakut ya kagum allahu akbar subhanallah Kue dulu alam bumi dengan segala variasinya juga akan kagum allahu akbar Subhanallah, sehingga Nabi Muhammad tenang. Neng alam malakut ya, ndak ini terpisah. Wow, akbar Subhanallah. Neng bumi ya, insyaallah akbar Subhanallah. Teman, pengiran wukabo, gue banyakan anda abdi akar mati. Neng nabi ku tenang, joss tenang nih. Maka orang gampang nih, neng pengiran masalah wukain. <g UP> Enggak gampang bisa mengagumi ciptaan Allah yang dengan bentuk yang tidak jelas-jelas begini. Pak, eh. oke. Dan itu Nabi Muhammad tetap bisa, dan itu luar biasa faham umum umumnya kagum nanti halal yang bes besar nabi muhammad boten sama semua wah itu sing dimaksud melani dari hikam kefaat tadi lu bisain ini arwah bagaimana saya anti sesuatu wong saya melihat allah di semua sesuatu maro itu saya an anti itu wah saya tidak pernah melihat sesuatu yang wujud kecuali melihat allah dulu jadi misalnya aku ramusova cara singarang hikam lu Mustafa, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. yang dikagumi itu Tuhan. lah bentuk kagumannya sama, misalnya sekarang begini, SBY itu kalau senyum, atau siapa yang ketua Demokrat senyum, itu tidak wajar, uang diduwe di cerbatan, itu senyum aja tapi ini aneh sekali, orang gak punya apa-apa kok bisa senyum, jadi tingkat ajaibnya lebih tinggi paham ya? paham ya tingkat ajaibnya lebih tinggi paham, ya? dan itu tetap iso Allah Akbar subhanallah, malah aku niru Nabi Muhammad, roh kuwa iso Allah Akbar roh iso Allah dan itu butuh orang yang tauhidnya tingkat tinggi, dan banyak baca dan ya. kulan umpamadu Tak malah di Kuala seneng model Abu Yazid aku tolongin model di tarok pangeran ya Yazid, kue seros warga sampon, roh rokok sampon, kue gawok seneng, dia seneng berkulit gue cerita aja neng, rokok panas Abu Yazid, dia panas mengjinakkan panas warga api gue mengjinakan kaya, ya nggak, nggak maksud tempi, gue pokoknya takut tempi menjenengin, liane gue dia sifat capeu berkulit dengan kah, kah, yang tentunya gimana, mana Abu Yazid terbalik, yang tentunya dia tenang mau. Mengapa kajian nabi itu seorang nabi yang tenang nih dunia, yang tenang nih akhirat. Mereka dene lahul hamdu fil ula wal akhir. Beliau sudah bersaksi betul kalau Allah lahul hamdu fil ula wal akhir. Fasubhana wa khina tum khina. makanya nabi mengajari dengan cara syariat. Misalnya kita bangun tidur, bangun tidur kata nabi kita diajarkan asphah naw asphah mulku mulkuila. Gusti kula tangi turu. Ujung ujungnya jiniksa ini kerajaannya jeneng jeneng. Kalau saat ini kita turu gusti turu kita termasuk ayat kekuasaan Nabi Allah jenengan melainkan dari Nabi Amsa'ina wa amsalmulku lillah wa asfahna wa asphahalmulku lillah. Tadi Nabi, ya, waesohing saya ini pangeran, foreign saya ini pangeran, rojibil yang saya ini kekuasaannya pangeran, rohukin yang saya ini kekuasaannya pangeran. Hingga di ini rapuh kehilangan sandal Nabi itu Orang perlu bodoh ini Kita bisa kedah kedah romule, Mereka sandal Ditinggal bareng di ketemu Yoko Ono cerita Hehehe jadi, soal Fiksi ilmiah, nuklul, Louis Canggih, ngumpul, nunggu, nunggu, nunggu, fiksi kelas itu, suatu alam, alam, alam, Louis seru, petualangan ini alam, ora alam, alam, sihir <that> can... paham <c chciaưa in> <laughs> ya kalau kalimat Tauhid sudah menyatu kayak alam, alam, alam, alam, alam, itu mesti alam, dan perlu kamu catat pertanyaan Nabi alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, alam, Orang yang belajar ilmu hakikat tentu janggal dengan pertanyaan Abu abdur. Piye Abu abdur pinter kanjeng Nabi? Masih te ngeten. Wong sing nglafazno la ilaha jannah, Senak janto dekne zina, senak janto dekne nyolong. Orang yang memahami ilmu hakikat tentu janggal bagaimana orang yang melafazkan la ilaha kemudian dia berzina. Kiri utama orang ngebut Allah idza dzikrullah wa oh, no, no. Kalau wajilat kulubu mau mengkeret itu zina jiga, paham? paham ya? <laughs> mulanya abu cari ku oh, paham ya? <laughs> <son tightal> <ver manipulation> paham ya? berarti nasaran mulanya ke luarannya telung fasil paham ya? berarti ku orang mu'men yang dukirau wajilat uang dukirau kau ngomong ngomong cari itu ngomong dihina paham ya? mulanya nangasih ku bejo ketemu lama ku bejo becok syukur, disukur gua ternyata kita dengar ku syukur. artinya ada kitabnya terus ada analisisnya terus ada marojeknya terus orisinya, artinya sini lu kalau kan nanti Quran hati artinya ya waras gua ternyata kita tenang gua ternyata kita paham ya si tiwanya tak bisa kira Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana smfad Ya Allah An narisa nahnu aman Allahumma ya Allah a'inna ya Allah si'umuri tinya nabatina wa a'inna wa ya walil umuri ya Allah anta ya Allah askanta na fi hadhihi ya Allah fakunta ya Allah qat'atana aitikara ya, ya Allah wa qaddir minal al-afina wa minal musyahidin aliya ayati ka ya, wal mukirin fi ufuqiyati ya Allah wuluhiyatan mingka wa tawwatan mingka wa jabrukan mingka hatta la naraw illa Allahu ya <tod> Subhanarabbika rabbil 'izzati 'amma Allahumma